Ya kalau orang body stretching lalu kayak nggak bisa imbang, gerakan-gerakan ya, yang butuh keseimbangan goyang-goyang terus. Ini faktor apa? Ya tentu banyak. Yang pasti pertama faktor u, <laughs> faktor usia. Ya tapi saya 60 tahun keseimbangan masih bagus. Ya karena latihan. Ya jadi pertama faktor usia karena terus terang kalau usia itu kan ya semuanya sudah eh, istilahnya bisa rusak karena nggak dipakai atau rusak kebanyakan dipakai orang yang misalnya tukang becak ya tiap hari ngenjot terus ya bisa-bisa pas waktu umur malah otot kakinya banyak yang sakit tapi orang yang ngantor terus nggak pernah dipakai itu juga sakit saya punya rumah cukup besar ya di Bintaro. lampu yang sering dipakai ya paling dua tahun mati dan pabriknya pintar garansinya setahun atau dua tahun ya, kalau dia garansi dua tahun matinya Matinya tiga tahun, tapi saya punya rumah ini. Ada lampu yang jarang dipakai, ya, ya, bang. Rumah ini udah dua ya, mulai masuk 2019 itu, ya, 10 tahun, saya emang. Tapi, ya, gak, gak dipakai loh, jarangnya loh, ya, satu persatu mati itu lampu gantung yang di atap, yang di plafon. Padahal, plafon saya itu 14 belas meter, jadi memang rumahnya tinggi banget, dirancang supaya tanpa AC. Nah, itu lampu gak dipakai, itu ya, mati. Nah, demikian juga otot. Ya, maka kita harus latih terus otot. Karena tidak seimbang itu bisa faktor saraf. Bisa. ya. Faktor otot. Jadi otot-otot kita di kaki itu ini banyak yang dipakai. Karena dipakainya hanya untuk jalan, untuk lari, sebagian tidak digerakkan. Nah, dengan body stretching, kita stretch, kita latihan otot, semua otot dilatih, maka nanti sampai ototnya terbentuk, kuat, pasti bisa imbang. Tapi juga ketidakseimbangan itu bisa faktor otak. Nah ini, ini yang berhubungan sama migrain dan vertigo itu kan otak. Nah, Ada buku yang ditulis sama Ted Herman dan Ned Herman. Ada tiga nama, namanya mirip-mirip, tapi Ted Herman dan Ned Herman ini menulis mengenai keseimbangan otak. Saya kenapa ditanya langsung, nyebutnya "aval", namanya gitu ya, karena saya nulis buku yang judulnya "Maksimalkan Otak Anda". Tapi di bawah Anda ada "Anak Anda". Jadi... Buku itu berdasarkan multiple intelligences, kecerdasan majemuk, tapi juga berdasarkan neuroplastisitas otak dan keseimbangan otak. Itu termasuk salah satu buku bestseller saya yang sudah lebih dari 60.000 ribu eksemplar. Tiap habis 5 juta cetak, habis 5 ribu Masuk pandemi, ah nggak nyetak lagi. banyak toko gramedia pada tutup. Lalu orang pindah ke e-book, maka bisa dijadi juga e-booknya ada di Play Store itu ada. Maksimalkan otak anak anda, ya atau anak cerdas carinya. Nah di dalam bukunya Ted Herman dan Ned Herman itu kalau orang otaknya tidak seimbang baik otak kiri kanan depan belakang terlalu jauh, ya dengan assessment bisa dites, ya termasuk sidik jari bisa ngelihat orang otaknya imbang apa enggak, ya ketidakseimbangan otak juga bisa misalnya susah fokus, ya lalu gerakan-gerakan keseimbangan sulit nah Sekarang satu, satu nama lagi namanya Gerard Edelman, itu kalau di Google, dia adalah uh, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, tahun 1971, sudah lama. Nah, dia lain lagi, tapi dia berkata kalau orang itu otaknya imbang, walaupun IQ-nya rendah, itu akan lebih hebat daripada orang IQ tinggi, tapi otaknya nggak imbang. Itu udah tahun 1971, maka saya belajar sudah lama, waktu anak saya lahir tahun 1992, saya sudah pakai ilmu mereka-mereka ini, dan membuat anak saya dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus, 3 SMP menang Asian Scholarship, 100 orang Asia dikumpulkan pemerintah Singapura, kasih beasiswa siswa, 100 orang pandai Asia, anak saya masih masuk 10 besar, maka biaya diperpanjang sampai di NUS, dan minggu lalu anak saya baru menang dari mendapat hadiah, kompetisinya tahun lalu, tapi pengumumannya hari ini, sudah, sudah menang nominasi, dapat award-nya, 20 pemimpin grid leader internasional, jadi dari seluruh dunia, diambil 20 pemimpin muda, anak saya baru 30 tahun, dia masuk salah satunya. Karena dia keliling dunia ini, ke Boston, ke New York, ke, ke Guangzhou, ke Sydney, ke Brisbane, ke Eropa, untuk ngajar sebagai coach atau konsultan uh, bisnis. Itu IQ di bawah 120. Anak nomor 2 juga dari kelas 3 SMP sampai lulus NUS, 8 tahun, mereka berdua sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar per bulan dibayar, sekolah aja dibayar. Waktu kerja, tangan tanya lagi. Nah, itu saya pakai parenting dengan salah satunya menggunakan keseimbangan otak. Jadi saya ini sebenarnya, magister saya itu pendidikan. Sebelum saya ngajar-ngajar olah nafas itu, saya ceramah keliling dunia ini mengenai parenting, mengenai di anak yang sampai unik customized berdasarkan keunikan anak-anak assessment orang tua assessment ditentukan untuk pola parentingnya nah kalau seorang pola hidup sehat ya tapi sebenarnya ilmu saya itu lebih kuat lebih lama di situ nah di dalam ilmunya Gerard Edelman supaya ada dasar teorinya dasar wawasannya ya kalau otaknya imbang maka juga hidupnya imbang badannya imbang jadi bukan hanya cuma makanya pola hidup itu sih bukan cuma badan gitu ya otaknya imbang Nanti keputusannya juga lebih banyak imbang, tidak emosional, badannya juga imbang. Nah sekarang kalau salah satu faktor nih, sekarang badannya udah imbang, ya jangan-jangan otaknya juga keseimbangannya berkurang. Nah gimana nih supaya kalau tadi saya cerita muter ke anak saya hebat, karena mereka otaknya imbang. Gimana melatih keseimbangan otak? Nah balik lagi Ted Herman dan Ned Herman itu mengajarkan latihan keseimbangan badan. Jadi maka anak TK itu meniti papan. Sudah SD kasih izin naik sepeda, jangan takut. Anak belum ada kasus orang mati karena jatuh naik sepeda. Paling kacau-kacau terperban aja, gitu ya. Jadi keseimbangan badan. SMP dia mau skating, biarin aja udah. Belum ada kasus orang mati karena jatuh main skating. Kecuali main skatingnya di puncak gunung saljunya longsor begitu ya, nabrak pohon itu kan lain lagi. Tapi kayak di mall itu keseimbangan. Nah kita udah umur kan. Ini kan pola hidup sehati kan 60 tahun ke atas ya kan atau malah kan 70 tahun ke atas. Waduh boleh sweet, seventy bukan seventeen tapi seventy. Nah kita jaga sepedaan jatuh nanti ya boleh aja kalau yang keseimbangan masih bagus ya. Ya tadi itu body stretching gerakan keseimbangan belum imbang pegang tangan bisa lepas lagi tangannya pegang kursi lagi lepas lagi sampai bisa imbang. Nah, ini sebenarnya ilmunya, ilmu dari Tak Herman dan Dr. Herman ini untuk menyeimbangkan otak, latihan keseimbangan. Nanti bisa seimbang, otaknya keseimbangannya sudah bagus, migrain vertigonya sembuh. Ya, bahkan yang sering pusing-pusing sembuh. Jadi, itulah gunanya kenapa setiap hari kita selipkan, selipkan salam semua gerakan mau tidur, mau duduk berakhir dengan keseimbangan. Ya, yang bagus juga itu yang tripus itu ya, posisi pohon, kaki ditepet jepit. Kalau tangan lurus bisa imbang, tangan begini bisa imbang, tangan ke atas bisa imbang, diam aja, jangan merem. Kalau merem jatuh, ya lihat satu titik, ya lihat satu titik, sampai nanti bisa hebat banget. Merem gak jatuh, wah itu udah hebat sekali, ya. Jadi yang paling gampang tuh begini, ya. Kenapa orang yang nyebrang jembatan, akrobat, kan tangannya begini, bahkan dia pegang bambu yang panjang untuk keseimbangan. Maka kalau pertama pegang kursi, lalu tangan dilurusin, enggak imbang, pegang lagi, lurusin lagi. Ya udah bisa imbang dengan telurus tangan begini goyang, goyang goyang pegang lagi ya sampai nanti imbang uh, saya pernah lihat sih seorang dokter di YouTube ya ngajarin orang migrain vertigo ya itu persis yang kita lakukan ini gitu ya makanya kenapa orang di pola hidup sehat ini beberapa orang migrain vertigo eh, bukan berapa orang lagi enggak tahu berapa belas atau berapa puluh kalau tiga puluh ada kali Pak, saya udah sembuh dari migrain Pak sama dari vertigo ya karena keseluruhan ya dari olah nafasnya. Dan dari body uh, stretchingnya, jadi kenapa tidak imbang? Ada masalah di otak, atau bisa mungkin pre, migrain, pre, vertigo. Udah lebih baik nggak usah tahu aja masalahnya apa, tahu-tahu sembuh aja. <gifat> Kecuali sudah tahu, iya Pak, saya migrain, saya vertigo, sembuh aja udah. Ya, sembuh aja begitu uh, sering latihan, ya. Oke, saya itu yang mengenai keseimbangan uh, otak, ya.